Di sini kita akan membahas tentang kesehatan keuangan, karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya, kita akan mengambil kartu keuangan seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu kartu pekerjaan seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saja kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh Scorpio di bulan Juli tahun 2020, pertama di dalam kategori kesehatan. Selanjutnya di dalam kategori keuangan selanjutnya di dalam kategori karir pekerjaan selanjutnya di dalam kategori hubungan asmara Scorpio di bulan Juli tahun 2020 jika kartu support energi sudah kita dapatkan kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Scorpio di bulan Juli tahun 2020 baik di sini kartunya sudah kita dapatkan dan kini saatnya kita membuka dan membacakannya pertama untuk kesehatan seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2020 adalah two of swords ataupun dua pedang. Secara umum two of swords itu diartikan menentukan pilihan dan mendapatkan pilihan yang satu melepaskan dan yang satu mengambil kesempatan itu. Jadi untuk kesehatan seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2020 kesehatannya tidak akan mengalami gangguan apa apa namun di satu sisi ia dihadapkan dengan satu pilihan yang sangat berat antara menentukan pilihan yang satu diambil dan yang satu ditinggalkan di dalam kategori ini sangat mencolok kepada kategori hubungan asmara ataupun pekerjaan seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2020 sehingga tidurnya akan tidak nyenyak dan disini juga kelihatan bahwasanya ia akan mengalami beban pikiran yang menentukan pilihan yang sangat berat di dalam suatu kehidupan dan untuk support energi yang didapatkan dapatkan adalah Page of Cup secara umum Page of Cup itu diartikan seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun jadi untuk kesehatan seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2020 Scorpio mendapatkan pilihan yang sangat berat antara memilih yang satu dipilih dan satu ditinggalkan yang merupakan keputusan yang sangat berat yang dapat membuat beban pikiran di dalam kesehatannya di bulan Juli tahun 2020 dan ia mendapatkan dukungan penuh dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun nah. yang tidak lain dan tidak bukan adalah anaknya sendiri selanjutnya kita ke kartu keuangan seorang Scorpio dan kartunya adalah 2 of pentacle atau 2 koin secara umum 2 of Pentacles itu diartikan proses kestabilan ataupun dalam proses stabil dan bisa dikategorikan ingin mengambil suatu langkah yang dapat menunjang keuangannya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 jadi untuk keuangan seorang Scorpio di bulan Juli keuangannya di dalam posisi stabil ataupun di dalam posisi zona nyaman dan di bulan Juli nanti seorang Scorpio juga akan mengambil satu tindakan yang sangat berpengaruh untuk menunjang keuangannya yang lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah King of Sword secara mungkin King of Sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa di dalam kategori ini kelihatan seseorang yang lebih tua dari seorang Scorpio yang sangat dihormati oleh seorang Scorpio sendiri jadi untuk keuangannya di sini kelihatan keuangannya dalam posisi zona nyaman dan zona stabil sehingga di satu sisi ia ingin mengambil satu langkah dan bertujuan untuk menunjang keuangannya lebih bagus lagi dan meminta Masukan dari seseorang yang sudah senior dan yang lebih tua dari seorang Scorpio, dan yang sangat dihormati oleh seorang Scorpio. Seseorang tersebut akan memberikan masukan yang sangat berarti dan menunjang keuangan Scorpio. Lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya, kita kartu karya pekerjaan seorang Scorpio di bulan Juli adalah two of 1, ataupun dua tongkat. Secara umum, two of one itu diartikan, Memilih dua tindakan yang satu tinggalkan dan yang satu lakukan dan di sini adalah bersifat memilih. Jadi untuk kartu seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2020 ia akan dihadapkan dengan dua pekerjaan sekaligus di bulan Juli tahun 2020 sehingga di sini akan membuat seorang Scorpio akan mendapatkan pilihan yang sangat berat dan menjadi beban pikirannya di bulan Juli tahun 2020 yang berdampak kepada kesehatannya yang disimbolkan dengan kartu Two of One. Dan di bulan Juli nanti seorang Scorpio sangat betul-betul diharapkan mampu untuk menentukan pilihan karir yang dapat menunjang keuangannya serta kehidupannya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020. Dan di sini menggambarkan seorang Scorpio akan berhasil dan memilih pekerjaan yang sangat menunjang keuangannya dan sangat menunjang kehidupannya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 dengan dukungan ataupun masukan dari seseorang yang disimbolkan dengan simbol King of Swords dan support energi yang ia dapatkan dalam kategori karir adalah Queen of Cups. Secara umum, Queen of Cup itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Jadi di sini untuk karir seorang Scorpio di bulan Juli bersifat memilih satu tinggalkan dan satu lakukan. Dan untuk karirnya di sini, ia sangat susah untuk mendapatkan pilihan tersebut sehingga ia meminta bantuan ataupun support energi dari seorang pasangan yang berujung manis yang sangat berarti dan dapat menunjang ke ruangan karir dan kehidupan seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2020 selanjutnya kita kartu hubungan asma restoran Scorpio adalah five of cup ataupun 5 piala secara umum five of cup itu diartikan berjuang melepas masa lalu dan melihat peluang yang masih ada untuk mendapatkan suatu kategori kebahagiaan bersama seorang pasangan jadi untuk asma restoran Scorpio di bulan Juli tahun 2020 ia sudah berjuang untuk melupakan masa lalu yang sangat pahit, dan berjuang untuk move on dari masa lalu dan kenangan yang sangat pahit, sehingga di sini seorang Scorpio akan melihat peluang yang ada terhadap pasangan untuk mendapatkan kategori kebahagiaan dan berhasil melupakan masa lalunya dan di sini juga kelihatan seorang Scorpio akan sering bercanda tawa bersama seorang pasangan itu bertujuan untuk melupakan masa lalu dan menghapus kenangan di masa lalunya yang ia ingat di bulan Juli tahun 2020 dan untuk support energi yang ia dapatkan adalah Queen of Swords secara umum Queen of Swords itu diartikan seseorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya jadi di sini kelihatan seorang Scorpio ia berjuang melepas masa lalu dan berusaha melihat peluang yang masih ada untuk mendapatkan kebahagiaan bersama seorang pasangan yang dapat membuat dirinya lupa akan masa lalunya dan di sini seorang pasangan akan mendukung serta mensupport terus seorang Scorpio agar melupakan masa lalunya dan kembali berbahagia bersama seorang pasangan dan di sini seorang Queen of Swords tersebut adalah pasangan seorang Scorpio yang saat ini dan untuk kartu kesimpulannya adalah. The Hangman. Secara umum, The Hangman ini diartikan pasrah tetap yakin dikarenakan ia mampu dan kuat untuk menjalaninya. Jadi di sini jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan kesehatan, seorang Scorpio menggambarkan seorang Scorpio sedang mengalami gangguan di dalam segi pikiran, namun kesehatannya tidak akan apa-apa. Dan di dalam satu ini ia mengambil keputusan yang sangat berat, yaitu di dalam keputusan untuk mengambil karir dan pekerjaan. Sehingga di sini ia mendapatkan dukungan dari seorang anak yang usianya tidak lebih dari 15 tahun yang tidak lain dan tidak bukan adalah seorang anak Scorpio sendiri Yang membuatnya semangat dan kembali untuk meraih kesehatan yang lebih bagus lagi Dan The Engagement di disini menggambarkan seorang Scorpio falsa namun ia yakin akan mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 atas usaha dan dengan usaha yang ia lakukan Selanjutnya jika kartu Dohang gate kita gabungkan dengan keuangan seorang Scorpio di sini menggambarkan keuangannya di dalam zona nyaman dan posisi stabil sehingga ia mengambil langkah untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi di bulan Juli Tahun 2020 dengan mendapatkan masukan dari seseorang yang lebih tua dari seorang Scorpio dan dihargai seorang Scorpio sendiri dan Dohang di disini menggambarkan seorang Scorpio memang pasrah di dalam zona nyaman dan ia yakin akan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi dan ia yakin akan mendapatkan pekerjaan yang menunjang kehidupannya di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya jika kartu The Hangman kita gabungkan dengan kartu Kar. Seorang Scorpio menggambarkan Scorpio memiliki dua pilihan pekerjaan di bulan Juli tahun 2020 dan pekerjaan itu sangatlah berarti di dalam kehidupannya dan di sini seorang Scorpio berhasil melakukannya atas dukungan dari seorang pasangan yang tidak lain dan tidak bukan adalah pasangannya sendiri. Dan The Hangman di sini menggambarkan seorang Scorpio pasrah dan tetap yakin atas pilihan yang dilakukannya bersama seorang pasangan di dalam kategori karir yang dapat menunjang kehidupannya lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020. Selanjutnya, jika kartu hubungan ASMR kita gabungkan dengan kartu The Hang menggambarkan, Seorang Scorpio berjuang melepas masa lalu dan melihat peluang yang masih ada untuk mendapatkan kebahagiaan bersama seorang pasangan. Dan tindakan itu didukung penuh oleh seorang pasangan Scorpio sendiri. Dan The di disini menggambarkan seorang Scorpio pasrah tapi yakin ia akan dapat melupakan masa lalunya. Dengan didukung penuh oleh seorang pasangan dan pasangan akan terus memberikan kebahagiaan seorang Scorpio di bulan Juli tahun 2020. Dan untuk angka keberuntungan seorang Scorpio di bulan Juli itu berada di angka. 2 22 20 25 dan 52 jadi untuk kesimpulannya di sini kita gambarkan bahwasanya seorang pasangan betul-betul mendukung seorang Scorpio dan di dalam kategori ini seorang anak juga berjuang untuk mendukung seorang Scorpio agar lebih bagus lagi di bulan Juli tahun 2020 baik mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan Scorpio di bulan Juli tahun 2020 semoga bermanfaat